Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahwatch bersama saya Joe di sini Pada video sebelumnya, kita sudah melakukan uji ketangguhan pada jam tangan G-Shock Dengan membuatnya membeku di dalam es Nah, selanjutnya pada percobaan kali ini, kita akan mencoba sesuatu yang ekstrim juga Yaitu dengan merebus jam tangan Jam tangan apa itu? Ikuti terus video kali ini Oke, okay, jam tangan yang akan saya rebus kali ini jam tangan yang cukup mungkin familiar bagi kalian karena jam tangan ini cukup ternama di negara kita. Nah, pada video kali ini saya tidak sendirian, ada teman saya di belakang layar. Di sini ada Bima. Oke, okay, Hai. Kamu mau ikutan video kali ini? Ya, cobalah. Ah, kenapa? <laughs> Dulu pernah bikin video, cuman ya video orang nggak nyampe seribu sih. Oh gitu. Ih. Jadi kamu mau masih jatuh dari Iya betul, betul betul Kita coba sesuatu yang ekstrim sekarang nih. Oke okay, apa itu? Ini ada jam tangan yang cukup familiar nih untuk orang-orang ada mm -hmm. brand Casio di sini, ada Casio General dan Skmei. Oke. Okay. Skmei ini dari mana nih? Brand Skmei ini berasal dari negara China. Brand ini sepertinya Bukan berarti yang mengandalkan sejarah sih sebenarnya, cuma sellingnya memang cukup tinggi di Indonesia karena kita tahu jam tangan ini hadir dengan harga yang terbilang sangat murah untuk sebuah jam tangan dan untuk modelnya pun seperti homage dari brand-brand lain. Kita lihat ini. Hmm, mirip -mirip ada mirip -mirip ya. ya kadang banyak yang mirip seperti jam tangan g hmm. jam tangan. Armin tapi dijualnya dengan harga yang sangat murah. Nah, oleh karena itu, kita akan mencoba menandingkannya dengan brand ternama, yaitu Casio. Nah, Casio di sini juga dengan harga yang murah, yaitu dengan harga yang seratus ribuan. Kemudian, dengan harga 100 ribuan, dua brand ini kita coba betul cara merebusnya, Bim. Oh berarti kita masak-masak ya hari ini? Iya, kita hari ini masak-masak. Kita mencoba merebus jam tangan, oh. tidak merebus mainstay oh seperti iya. anak kos. Oh iya. ya, iya iya. Oke, kita langsung saja celupkan jam tangannya, Bim ya. Mungkin kita nyalain dulu berarti. Ya. Oke, okay, kita nyalain dulu dan ya. kita langsung rebus saja. Masukkan aja, misalnya. tidak usah ragu, kita langsung aja. Kita tunggu jam tangan ini di dalam. Air rebusan air ini sampai airnya mendidih. Terus nanti kita angkat dan kita lihat, apakah jam tangannya masih berfungsi atau apa. Nanti yang akan terjadi pada jam tangannya, kita lihat nanti. Oke, okay. sepertinya airnya sudah mendidih. Kita segera matikan nih okay. Belum kita melihat apa yang terjadi Kita khawatir dari Oke kita ambil ini ya nih. nih airnya sudah mendidih ya, ya. Bisa dijelaskan nih. Di kamera ini, ini, ini. Keluar, ini. Nih ini udah keluar nih asap-asapnya nih Terlihat sudah mendidih Kita taruh di sini aja Neng, di sini Taruh semua Oke, bentar-bentar Panas nih Dih, taruh aja dulu Bau-bau resin guys Oke, okay. oke, okay, enggak ya. Kita lihat jam tangannya, apakah masih bisa berfungsi atau gimana tampakannya? Kamu ambil yang kasio juga. ya. Masuknya panas guys. Apa yang terjadi dengan jam tangan Kamu bisa lihatkan di kamera sebelah sana, mungkin. Oke, okay. ini. Yes, guys mati ya jadi setelah direbus tuh oh bentar-bentar setelah direbus beberapa menit mungkin LCD-nya mati cuman masih bisa berfungsi. Isinya sebenarnya masih bisa. bisa lihat dari suaranya ya dia masih bisa berfungsi. Cuman oh mungkin berarti LCD-nya LCD yang kena berarti. LCD-nya yang rusak nih. Bisa, bisa kamu tunjukkan dengan jelas? Gak bisa menampilkan waktu di sini. Oh ya tuh kalian bisa lihat sendiri lcd jadi hitam. Oke, okay. okay, untuk yang skeme, untuk yang jantan skeme di sini mungkin karena ini lebih tebal dan itu lebih tipis, ini masih bisa berfungsi kalian bisa lihat di sini, tapi LCD-nya mungkin terlihat seperti mengembun. Dan uh, map untuk glassnya terlihat mengembun, dan LCD-nya seperti uh, berkedip, guys. Itu menurut lu, ini ada update dari Casio-nya. Di sini, LCD-nya balik dari ke kembali ke seperti ini. Oh, seperti dia. <laughs> dia, dia. Casio-nya jadi yang Casio-nya kembali, LCD-nya jadi kembali seperti normal mulai dari fungsi-fungsinya juga mulai dari Oh iya tadi berfungsi. lebih hitam Iya betul tadi terlihat hitam sekarang sudah kembali seperti kembali normal kembali. dan yang okay. keme tadi seperti yang saya katakan seperti mati nyala mati nyalat tapi sekarang sudah cukup normal sih hmm. yang bisa lihat di sini dan detiknya pun berjalan jam tangannya masih bisa berfungsi normal mungkin kamu bisa aku datang lagi Ternyata masih bisa berfungsi dengan normal ya. Walaupun tadi sempat mati sih, mati LCD-nya. LCD Cuman untuk SKM ini tadi berfungsi dari awal ya. Iya, berfungsi dari awal dan LCD-nya ini karena full LCD di dial -nya ini tadi terlihat seperti mati nyala, hmm. mati nyala. Eh, sekarang sudah cukup normal sih. Oke, seperti itu Kalau dari fisik mungkin tidak ada perubahan ya. Ya Tidak ada perubahan signifikan untuk dari fisiknya Ternyata survive guys Jam tangan 500 ribuan masih Betul. bisa survive Dalam keadaan suhu tinggi Gigi. tadi Ini walaupun tadi yang Casio Walaupun pernah tidak tadi LCD tapi kemudian Beberapa menit kemudian Dua menitan kayaknya Menjadi angka tadi sudah Survive lagi Udah bisa kembali normal Oke, sekian video kali ini untuk uji tes jam tangan brand Casio dan Skeme ya. di dalam suhu tinggi kita masukkan tadi di uh, wadah air yang mendidih next kita bakal masak yang lain ya ya mungkin ya, kita bisa melakukan eksperimen-eksperimen lain mungkin kalian bisa kasih saran di kolom komentar di bawah oke, mungkin sekian video kali ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang